Halo, kembali lagi bersamaku, channel Ahmad Fair. Ya, seperti kalian pernah tahu, aku sering membahas tentang tutorial bermanfaat apapun itu yang aku tahu. Aku akan bagikan ke kalian sebagai kalian subscriberku, biar kalian juga tahu apa yang aku tahu. Jadi, aku kurang apa guys, buat kalian? Hai. Oke. Okay. Kalian di video ini pasti bingung dengan memilih soft case atau hard case buat HP kalian karena hp kalian butuh namanya aksesoris hp itu seperti kalian sebagai manusia kan butuh baju, butuh celana, butuh apapun itu untuk mempercantik dan memperganteng hp kalian masing-masing so buat kalian yang bingung cek di shot video ini sampai habis dan jangan lupa share video ini untuk teman-teman kalian yang belum tahu apa itu hard case, apa itu soft case oke, okay? lo aku punya banyak case itu maksudnya. ya emang kamu juragan case nya ya pasti punya banyak Mau buat apa kayak gini? Apa kalian pengen? Tunggu dulu Kita akan bahas tentang yang mau aku bahas Kali ini ada dua jenis case Satu, hard case pak akan juga punya? Bahannya ini keras ya Sakit juga ternyata guys Pc poli kayak gini tulisannya jadi kan bisa beli ini dengan harga kurang lebih itu sekitar 100 sampai 150 kalau di instagram kan tinggal pilih mana Hard case atau yang setelah ini ini cocok banget buat kalian yang main-main dengan hp kalian contohnya kalian mau buat kayak gini kalau apa Harga ini masih tetap utuh, tapi HPmu yang hancur. <laughs> Atau kalian yang suka gambarnya sampai ke samping, iya yeah, gambarnya sampai ke samping. Kalau di-custom, bisa pakai harga ini Itu gak kelebihannya, guys. Kita lanjut next ke showcase ini, gak sakit aman, nama nama. Eh Terus batunya luntur guys. luntur Antur. Ini bahannya dari TPU, termoplastik Polytrain Kayak gini tulisannya. Correct like me if I'm wrong ya. Tulisannya kayak gini. Boleh kalian kasih di kolom komentar apakah salah atau benar ya. Sorry, itu berdasarkan pengetahuanku, bahannya dari karet kayak karat semacam karat soft ya. namanya aja kan ya. tuh saat ditekuk-tekuk dan ini kalau di custom hasilnya seperti ini guys seperti ini dia gak sampai ke samping pinggirnya ini masih tetap polosan seperti asalnya yang di print hanya di muka aja keren kan kayak gitulah ini kelebihannya dan kekurangannya seperti itu kan bisa membedakan sendiri ya kan Pasti pintar pinter lah Yang nonton ini pasti pintar Terus kalau masalah harganya ya Kalau soft softcase yang ini yang lentur Itu harganya sekitar Rp. 80.000 sampai Rp. 100.000 Jadi kalian bisa order itu Terserah kalian mau pilih yang mana Mau pilih soft softcase atau hard hardcase Semua tergantung kalian sendiri Budget kalian tentunya selera kalian masing-masing, kreativitas kalian masing-masing karena gambarnya bisa di custom sesuai kalian so, mana kalian bisa pesannya? aku centumin linknya di Custom. di instagram aku juga ada membuka untuk kalian yang ingin order tentang case custom apapun tipenya, insya Allah ada, kalian bisa tanyakan di adminnya kalian bisa klik di link di bawah langsung ke instagramnya official Custom. Aku sendiri pakai jadi kalian bisa klik untuk ke adminnya bisa tinggal tanya-tanya. Nanti, kalau mau konsultasi desain juga bisa kok. Gratis, kalau mau tambah nama atau tambah inisial di foto kamu, bisa banget. Tenang aja, semuanya pasti kelar, asalkan kalian senang. So, aku tunggu di pantut custom ya. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Dan jangan lupa klik tombol subscribenya juga ya. Dan loncengnya, jangan lupa diaktifkan. Boleh kalian kasih kolom komentar, bagaimana komentar kalian, apakah membantu atau tidak, karena aku gak sabar banget buat, buat video yang mungkin bisa kalian terima atau bisa kalian manfaatkan, sebaik mungkin jadi kan sama-sama enak. Kita oke, okay? terima kasih. Share is care.